Apa yang dimaksud dengan opsi? Opsi adalah kontrak yang memberikan hak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang ditentukan sebelumnya pada waktu tertentu di waktu yang akan datang. Misalnya, perusahaan A menjual bensin. Harga dasar bensin termasuk, antara lain, biaya bahan mentah, dalam kasus ini adalah minyak. Harga minyak selalu berubah. Jadi perusahaan memutuskan menggunakan kontrak opsi minyak untuk mengurangi risiko kenaikan harga minyak. Jadi, bagaimana cara kerja kontrak opsi? Misalnya, saat ini harga minyak adalah $100 per barel. Perusahaan A masuk ke bursa dan menutup kontrak opsi dengan broker untuk membeli minyak pada harga $100 bulan depan. Perusahaan juga harus membayar biaya kontrak opsi yang juga dikenal sebagai premi opsi kepada broker. Sebagai contoh, misalnya premi opsi adalah $10. Sekarang, mari kita pelajari dua skenario. Satu bulan kemudian, harga minyak naik menjadi 200 dolar per barel. Karena perusahaan A memiliki kontrak opsi untuk membeli minyak seharga 100 dolar, perusahaan dapat menggunakan opsi kontrak, menjalankan opsi, dan membeli minyak senilai harga yang disepakati, yaitu 100 dolar, sehingga menghemat 100 dolar per barel yang dibeli. Tetapi bagaimana jika harga minyak turun menjadi 50 dolar? Dalam kasus ini, tidak ada gunanya membeli minyak senilai harga yang disepakati, yaitu 100 dolar, karena komoditas tersedia di pasar seharga 50 dolar. Dalam kasus ini, perusahaan tidak menjalankan opsi dan membayar hanya premi opsi kepada broker. Trading opsi memiliki syarat tertentu. Waktu pembelian adalah waktu saat trader membeli opsi. Waktu kedaluarsa adalah titik di waktu yang akan datang yang ditentukan di awal setelah opsi tidak ada lagi. Harga kontrak opsi disebut premi opsi. Harga kesepakatan adalah level target tempat harga penutupan aset harus berada di atas atau di bawahnya agar posisi menutup dan diuangkan. Ada dua jenis utama opsi, opsi call, call, dan opsi put, put. Opsi call memberi hak untuk membeli aset. Opsi put memberi hak untuk menjual aset. Opsi adalah instrumen trading populer yang memiliki banyak variasi. Jika Anda memilih trading opsi biner, Anda harus memprediksikan arah harga aset, baik harga akan naik atau turun dibandingkan dengan harga pembukaan. Opsi digital memungkinkan memilih harga yang disepakati, karena itu dapat mengelola risiko lebih efisien. Opsi Valuta Asing atau Opsi FX memberi hak untuk mempertukarkan satu mata uang dengan yang lain pada nilai tukar yang ditentukan di awal pada waktu tertentu di waktu yang akan datang. Opsi FX memiliki harga kesepakatan seperti opsi digital. Pada platform kami, Anda dapat melakukan trading opsi biner, opsi digital, dan opsi FX. Selamat melakukan trading.